Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya kali ini saya uh, berkesempatan akan membuat mie nyemek dari mie sedap ya di sini sudah ada bahan-bahannya ada mie sedap uh, terus ada sawi ya uh, terus tambahan lagi ada sosis sawinya ini sudah segar sudah saya cuci tadi sudah bersih sini ada empat bawang siung bawang putih ini bawang merah juga sama ada empat nanti saya potong-potong-potong ya begitu guys ya eh, nah, eh, sekarang kita potong-potong dulu ya untuk eh, bawang putihnya selanjutnya nanti bawang merahnya juga sini saya menggunakan dua mie sedap rasa rasa mie goreng Oke okay, ditunggu untuk uh, yang selanjutnya guys ya ini saya potong-potong dulu sampai kecil-kecil-kecil Nah baru nanti bisa uh, selanjutnya nanti saya uh, goreng gitu guys ya Nah, selanjutnya kalau sudah digoreng semua, kita siapkan wajan terus tambahkan secukupnya minyak goreng. Lalu untuk bawang putihnya masukkan dulu terus nanti ini ditumis dulu guys ya, ditumis terus bawang merahnya juga demikian. Untuk sausnya saya eh, belakangan aja. Saya tunggu buat eh, bawang putih dan bawang merahnya sampai wangi dulu baru nanti bisa saya tambahkan uh, sosisnya dan minyak nanti belakangan aja ya di sini oh, untuk bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kita tambahkan air secukupnya kira-kira cukup untuk merendam dua mie sedapnya tadi guys ya. Ya dikira-kira sajalah cukup enggaknya. Kita masukkan dulu uh, untuk sosisnya. Ini biar matang dulu biar dia sudah mendidih. Kita masukkan uh, sawinya dulu, sawi direbus minyak lama biar teksturnya juga uh, lembut nah sel selanjutnya kita masukkan minyak guys ya kan mie cuman 12 is enggak tetes terakhir itu guys ya <lah> emang-emang ya selanjutnya ini kan sudah selesai semua kita uh, tunggu beberapa saat sampai minyak sudah kenyal sudah matang gitu ini sudah perkiraan agak lama agak lama kita tunggu aja sambil nunggu kita masukkan bumbunya dulu bumbu dari mie sedapnya bumbunya sama uh, bawang gorengnya terus uh, tambahkan lagi uh, dari segi saus minyak dan uh, sambelnya kita langsung masukkan 2 terus sampai mendidih saya tambahkan garam setengah sendok makan terus penyedap rasa sedikit aja yang penting ada rasa-rasanya nah ini saya tambahkan satu telur ini biar kelihatan istimewa gitu guys ya mantap <tuh <tuh> kita tunggu dulu ya sampai matang tunggu berpasap lagi ya A few moments later. Nah ini sudah matang guys ya untuk mie nyemek rasa mie sedap enak gurih mantap jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih teman-teman sampai jumpa.